Baiklah bersama selalu manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada kabar spesial yang kita dapatkan. Kali ini kabarnya dari Ibu Siwi ya. Kita lihat di laman akun Instagram Ibu Siwi satu jam yang lalu memposting kebersamaannya dengan Abang L dan Bunda Lesti. wah wow, Masya Allah banget ya. Akhirnya, rindu dari Oma Siwi terobati. Ketemu juga dengan cucu kesayangan, Abang Fatih. Aduh gemes banget ya, Bang El. Digendong oleh Oma Siwi, bahagia banget. Mudah-mudahan mereka selalu sehat dan selalu bahagia. Di postingan ini pun, Ibu Siwi menuliskan sebuah kalimat. Asyik, hari ini didatengin cucuku dan ternyata sudah besar Sehat, lucu, dan gemes Terima kasih kunjungan sore ini cucuku sayang Oma kangennya terobati Sering-sering hibur Oma dan kunjungin Oma ke rumah ya Wow, Masya Allah Love Oma, kata Ibu Siwi Luar biasa nih, cucuk kesayangan dari Oma Siwi Masya Allah Semoga menjadi anak yang sehat anak yang cerdas dan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang Amin terutama persahabatnya menjadi anak yang saleh seperti yang diinginkan kedua orang tua luar biasa banget jadi passingan ini pun banyak tanggapan komentar yang diberikan salah satunya persahabat dari Teh Fitri Karlina yang ikut menanggapi Teh Fitri mengatakan Masya Allah gemesnya tuh gemes banget ya melihat Abang L yang terlihat sangat bahagia digendong oleh ibu siwi Kemudian, tersahabat disimak juga, ini ada vitamin terbaru yang kita dapatkan malam hari ini. Ternyata, idola kesayangan kita lagi dinner bersama Juragan 99, Mas Gilang dan Kak Sandy Purawasari, tersahabat ya. Wow, sudah pindah tempat lagi, idola kesayangan kita. Benar-benar ya, persahabat, ya, pekerja keras. Tidak ada capeknya Wow luar biasa Ini patut dicontoh persahabat ya Mudah-mudahan selalu dilancarkan Apapun segala urusannya Dan selalu dimudahkan Dan kita juga persahabat ya Pastinya salvok dengan penampilan Bunda Lesti Kejor yang sangat Luar biasa cantik persahabat ya Perhatikan Masya Allah Indra kesengan kita selalu bikin kagum ya Mudah-mudahan Apapun yang dilakukan hari ini Selalu dilancarkan Momen ini pun diunggah kembali oleh Akun Larsik ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Eh udah pindah tempat lagi bener-bener pintu kemana saja katanya tuh Wow luar biasa banget ya hingga banyak tanggapan banyak respon yang diberikan ini dari akun yang mengatakan Masya Allah sehat dan bahagia terus Leslar kesayangan semakin sukses amin Allahumma amin Wow Masya Allah banget ya doa terbaik nih diberikan oleh Leslar Dan kita lihat juga bersahabat ya ke komentar selanjutnya Dari akun Winda Kartika 29 mengatakan di kalimat komentar Wah Leslar sama Tia dan Asraf Khalid katanya tuh wow Idola kesayangan kita memang luar biasa banget ya Bener-bener punya pintu Dora Emo nih Idola kesayangan kita Sekarang sudah berada di suatu tempat lagi di Nurperang Bersama juragan 99 dan Mbak Sandy Purnamasari, Masya Allah Kita doakan yang terbaik ya untuk idola kita Selanjutnya bersahabat kita juga mampir ke unggahan Indonesia Indesir memposting foto Bunda Lesti yang dulu dan sekarang dipersahabat ya Lesti kejora dari dulu hingga sekarang memang selalu bikin kagum ya Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Dulu versus sekarang glow up-nya gak main-main nih Makin tambah kece semua Btw menurut kamu siapa yang glow up-nya paling cetar? Komen di bawah ya Wow Sudah pasti dong Bunda Lesti bersahabat ya Mudah-mudahan idola kesengan kita semakin banyak dukungan, semakin banyak doa dan support yang diberikan. Mudah-mudahan kekompakan kita juga semakin solid ya untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kita. Masih menunggu cindukan terbaru dan kabar baik selanjutnya? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya.